Ya, selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat. Pola nafas hanya bagian dari pola hidup sehat. Karena pola hidup, maka nanti ada pola tidur, ada pola makan, ada pola minum, dan sebagainya. Banyak sekali. ya. Karena sehat dengan obat saja minum obat sehari tiga kali. Nah, kalau enggak dengan obat, masalah olah nafasnya cuma seminggu dua kali ya. Sampai kiamat nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi kalau namanya sehat tanpa obat, waduh, usahanya banyak, tapi hasilnya nanti bisa dinikmati bertahun-tahun karena sembuhnya permanen, lebih permanen. Kalau obat ya berhenti obat ya. Obat diabetes enggak diminum ya naik lagi, kolesterol enggak obatnya diminum ya naik lagi Obatnya selama ini kan menekan dan mengendalikan. Nah, kalau sehat tanpa obat memang kita harus long march, ya, bukan sprint tapi maraton. Belajar hal demi hal, mungkin sampai setahun ya, tapi yang pasti modul dasarnya 12 minggu. Itu pun juga nggak selesai dan jangan khawatir ya selama tidak dibutuhkan biaya ya gratis ya kayak mengundang pembicara, nah itu Pak Hendra itu sering undang saya gitu, kalau ditanya, Pak, kalau saya undang bapak, gitu, ini berkali-kali undang saya, ya satu sesi minimal dua setengah juta lah, Pak, bapak panggil pembicara sarjana atau magister ya, dua setengah juta, dokter cari di mana-mana juga mungkin cari yang di bawah lima juta jarang, karena gitu. teman ya dua setengah juta gitu, tiba-tiba saya pakai Pak Hendra, Pak punya teman-teman bicara kesehatan nggak? Wah banyak. Saya diundang dia bayar. pas saya ngundang temannya dia nggak bayar gitu ya. Kita ya ada sponsor gitu ya. Makanya teman-teman kadang kita ada cara ada sponsornya. Kayak Pak Babaruntu, nah saya ngundang dia menerima 5 juta sediakan. Padahal kita kan gratis. Ya akhirnya ada sponsornya Pak Hendra yang bayarin. Tapi tentu akan ada iklannya ya. Tapi iklannya nggak mungkin. Misalnya nanti suplemen kesehatan, karena saya enggak suka suplemen ya, vitamin E ya, makan kacang, vitamin C ya, jeruk nipis gitu ya. Saya konsep saya adalah back to nature ya, sayur atau buah atau makanan gitu ya. jangankan obat suplemen aja ya, sedikit-sedikit mungkin nggak ada gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan langsung dari sumbernya ya. Tergantung kadang memang suplemen malah bisa lebih murah <laughs> kalau yang dicari buah impor tapi ada ilmu lagi sebenarnya Tuhan menyediakan suplemen vitamin itu di tiap wilayah masing-masing ada ya kalau stroberi nggak ada ya beli cari aja cepruan gitu ya atau itu pohon kersen yang buat orang pabalban ngadem di bawahnya itu udah antioksidannya sama itu dengan morbei dengan dengan blackberry dengan blueberry yang saat genggem 50.000 adanya juga di toko-toko mewah gitu kan jadi Uh, tapi itu kan butuh belajar lebih lanjut penggantinya ini apa ini apa katakanlah begitu ya. Tapi jangan khawatir ada Pak Baworuntu yang menurut saya sudah mendalami puluhan tahun karena beliau adalah uh, penyintas kanker otak dan autoimun sudah lebih 20 tahun. Walaupun tegas gitu ya. Maka ini jangan begitu ya. Kalau saya lebih senang yang dokter tegas gitu ya. Tapi lepas lepas obat. Kalau dokter baik kan ya boleh makan ini boleh ya bolehlah nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa minta resep terus gitu kan minum obat terus mau gitu ya pasti bilang nggak apa apa lah. Gitu. kalau dia juga dapat komisi dari toko obat ya maafkan saya menuduh begitu ya tapi mungkin juga tidak begitu ya memang betul, -betul karena baiknya karena baik nggak tegas gitu ya, saya akan carikan yang galak-galak nanti pokoknya yang bilang ini nggak boleh gitu ya maka saya juga punya idola dokter itu dokter Tan Suntian. gitu ya mau mati atau mau sehat gitu. Kalau ngomong lebih galak lagi gitu ya. Kalau mau sehat ya ikuti pelajaran saya. Gitu ya. diajari pola makan, bikin jadwal, dikasih PR begitu. PR makanya ditabrak gitu. Udah nggak usah datang lagi, oke? Gitu. usir amat dia. Gitu ya. Makanya saya suka orang-orang yang dokter yang galak-galak begitu. Tapi bener ya bikin sehat tanpa obat. Ya karena saya ikut dokter Tansujian juga. Saya ikut juga ibu dari Pohi Dulu waktu masih ngajar gitu ya. Kalau kita makan daging, dibilang itu itu Wah, ngomongnya kasar lagi. Kamu makan bangkai atau nggak? Bangkai kamu makan, dia enggak bilang dilarang makan daging, enggak dilarang makan bangkai. Bangkai sapi, bagai ayam gitu. Wah, ngomongnya kasar banget itu, tapi nancep gitu ya. Kenapa nggak boleh? Baru dia jelasin begitu ya. Jadi, saya terus terang suka sama pembicara yang seperti itu gitu ya. Enggak pakai sungkan-sungkan mau sehat atau mau mati Itu aduh pak bu, bu, bu, bu, jangan pakai kata mati kan manusia, meninggal dunia, <laughs> ya terserah dah kalau nggak suka ya silakan left gitu, ada pergi saya nggak rugi, saya ada datang saya nggak untung gitu ya, kadang-kadang ya memang mohon maaf saya kalau ngomong ya kejelas kejelas begitu ya, tapi tujuannya supaya kita semuanya uh, sehat ya, nah. Kita sekarang ada di pola hidup sehat, kita di modul satu, ya, diulang nggak apa, apa ya, dengar berkali-kali ya lebih bagus. Karena secara neuroscience kita dengar satu kali itu baru fenomena biolistrik, dengar berkali-kali antar neuron udah nyambung, pengertiannya mendalam, dipraktekkan, wah itu sudah menjadi sebuah fungsi, ya, fungsinya terbentuk. Termasuk olah nafas tuh kalau cuma sekali, ya belum terbentuk fungsi di dalam otak kita. Karena otak kita ada neuron yang banyak sekali miliaran bahkan ada neuron-neuron cadangan. Nah, ilmu kalau otak itu plastisitas otak. Di mana neuron yang nganggur itu bisa disambung satu dengan yang lain membangun sebuah fungsi baru. Plastisitas otak ini juga harapan kesembuhan ketika secara medis sudah angkat tangan gitu ya, misalnya otaknya kena stroke, no. Tapi yang yang rusak ini udah nggak bisa dibetulin. Iya, kan bisa dibentuk yang baru. Dibentuk fungsi otak baru, latihan konsisten terus menerus gitu ya. Kalau secara neuroscience. Secara psikologi kebiasaan jadi karakter, kebiasaan jadi kebutuhan. Tetapi kalau secara regenerasi sel, ya pakai obat aja lama sembuhnya apalagi dengan regenerasi sel. Kan butuh jumlah yang diregenerasi cukup banyak sehingga organ tersebut mulai bekerja kembali. Nah, saya akan mulai bagian pertama ini walaupun kita akan belajar VWF 1 tapi kita mengulang sebentar karena banyak juga yang saya tahu ini kan BA grupnya misalnya ada dua Berarti kan 500 ratus, gitu kan? Saya posting nih, ini modul regenerasi sel gitu ya. Lalu file YouTube-nya saya lihat, ini yang lihat sekarang ini seribu orang, tak lihat seminggu lagi gitu ya. Nambah cuma 25. loh, berarti kan dari lima orang yang lihat cuma 25. puluh lima ya. Itulah kalau gratis ya, yang ikut sedikit. Saya belajar olah nafas bayar seratus ribu, yang daftar berapa 400 orang, yang login berapa 395. ratus Bayar kalau nggak ikut nggak rugi gitu, bikin gratis dua wa group 500. yang login ya cuma 89. gitu ya. Tapi kan saya anda ngalok ya juga saya nggak untung. <laughs> Cuma kadang mikir kalau gratis ya, partisipasinya rendah sekali gitu ya. Kalau bayar partisipasinya tinggi sekali. Apa ya. aku bikin bayar aja gitu ya. Ya nggak berarti udah janji sama Tuhan <laughs> gratis. maksudnya ganti bayar. Janji sama saudara enggak apa-apa. <laughs> ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar apa sih lama banget Pak Joro sampai 12 modul gitu ya. Itu 12 modul, 12 minggu materinya beda terus ya bedalah. Kenapa? Kita akan belajar bagaimana sehat dan juga awet muda lewat mekanisme regenerasi sel. Ini hal ini halaman ajaib saya ini ya. Jadi satu halaman ini dibahas 12 minggu. Kita akan sembuh kalau organ yang sakit mau pankreas, mau ginjal, mau paru-paru, apapun namanya di seluruh tubuh Anda itu akan sembuh kalau tubuh yang sakit itu mengalami regenerasi sel. Nah, untuk terjadinya regenerasi sel ini harus tidurnya pulas, maka kita belajar nanti di sleep. Harus ada olahraga, kita batasi belajarnya body stretching. Olahraga yang lain nanti ikutin genomic diet kalau mau tepat gitu ya. Karena manusia secara DNA itu olahraganya pagi atau sore? Ya yang satu pagi, yang lain sore beda-beda tergantung sirkus sirkadian. Saya cocok yang renang atau yang angkat besi ya tergantung lagi di tes DNA ketahuan gitu ya. Kalau anda mau tes DNA, nah itu sekarang itu adalah pekerjaan saya ya, pekerjaan sebagai freelance kayak orang agen asuransi gitu ya nggak dapat gaji, tapi kalau ada yang ngambil asuransi dapat komisi. Nah saya ini sambil promosi gitu ya, saya ini sekarang agen tes DNA ya termasuk nanti kalau mau tahu olahraganya apa, ya mahal Pak Jarod ya. Kalau nggak mau tinggal dicoba-coba aja. Coba olahraga pagi berat badannya turun apa enggak? Coba olahraga pagi pengaruhnya nyata apa enggak? Gitu ya. Kalau orang penelitian itu tapi faktor yang lain harus sama baru yang ini dirubah-robah gitu ya. Pasti ketemu juga cuma lama. Tapi kalau betul-betul mau sempurna gitu ya, sempurna ya sampai olahraganya pun yang tepat tapi kita akan nanti olahraga yang semuanya bisa sama gitu ya wajib yaitu namanya body stretching ya untuk nanti yang uh, ya oh, body stretching bagus juga untuk pencernaan untuk hormonal tapi akan sangat mujarab istilahnya ya untuk yang punya sakit saraf keje, saraf kejepit dan sebagainya ya itu nanti kita belajar body stretching jadi kita sambil menjelajahi sekarang ini malam ini sebentar aja kayak keseluruhan kurikulum kita itu apa aja sih gitu ya untuk regenerasi sel, butuh saturasi dan pH ideal, Nah itulah olah nafas. Tapi saturasi pH ideal, hatinya kepahitan, ya enggak bisa, makanya kita ada olah hati, olah pikiran. Untuk regenerasi sel, sudah tidur pulas, olah nafas, olah hati, olah pikir, olah raga, ya enggak sembuh. Kalau makanannya racun yang dimakan, buang monosodium glutamat, buang semua makanan yang mengandung karsinogen. Kalau makan sayur dan buah, dicuci dulu. ya Gratis bisa cucinya pakai ekoenzim, diencerkan seribu kali. Atau dicuci pakai promik, beli online, encerkan seribu kali itu promex satu botol cuma 45.000 dapat 200 ratus mili dua mili ini bisa dijadikan 5 liter kalau mau diperbanyak dan murah gitu ya tambah satu kilo buah satu botol promex si difermentasi empat hari jadi nanti udah jadi jus bro ya diencerkan seribu kali lagi gitu ya untuk apa desinfektan ngepel lantai gosok gigi kumur-kumur obat kutil obat saraf bau keringat hilang sikat gigi sakit gigi sakit giginya hilang bukan giginya hilang <laughs> untuk sayur direndam bisa dicek di mikrobiologi atau di lab di IPB saya sudah buktikan gitu ya jadi kalau misalnya sayuran dulunya disemprot pakai bahan-bahan kimia Direndam aja pakai air, dikasih eco ekoenzim 1 banding 1.000. eco diencerkan 1.000 kali. Atau pakai bromic atau pakai jus bro. Itu sayur yang ada pestisidanya direndam 10 menit, lalu dibawa ke lab bersih dari patogen. 9 mikroba jahat, E. coli, segala salmonella, mati semuanya. 100% mati. Saya penelitian sampai habis 26 juta untuk ngetes present kill. Berapa persen? patogen yang mati dalam rendaman 10 menit. 100% mati. Sampai dokumen itu saya serahkan ke PMI, dan PMI serahkan Pak Yusuf Kala ya, sebagai uh, pemisaris atau penasihat dari Palang Merah Indonesia, dan dengan dokumen resmi dari Lab IPB ini, makanya PMI sekarang menggunakan ekoenzim sebagai desinfektan. Ya, Anda lihat kota-kota di Indonesia, mobil PMI melakukan spraying, itu ekoenzim. diencerkan seribu kali. Jadi kita pakai sampai loh saya ngepel rumah udah pakai sabun lagi, pakai ekoenzim supaya nanti uapnya ion negatif, udaranya hmm, segar. Kalau mau sehat memang harus radikal ya. Sampai nyuci batik ya enggak pakai lerak lagi Lerak lera bagus ya. Kalau saya pakai ekoenzim juga. Saya mandi, airnya tak campur ekoenzim. Dulu badan, badan saya bau, eh, baunya hilang Jadi jerawat pun hilang juga itu adalah penyehatan lingkungan karena enzim nggak boleh diminum yang diminum namanya klasik enzim ya nanti kapan-kapan kalau udah longgar saya ajari juga bikin bisa juga ya tapi nutrisi yang tepat itu ya kalau mau mudah tapi bayar ya genomic diet kalau mau Murah ya coba-coba ya diet low karbo, diet mediteranian, diet golongan darah, coba ini coba itu, nanya ahlinya, menanya yang kanker, nanya ibu, yang pitlin, atau ya tunggu aja saya panggil Pak Haruhul Waruntu, panggil lagi, panggil lagi, panggil lagi gitu ya karena butuh waktu bisa setahun, nomornya paling tidak tiga bulan ya belajar mengenai diet yang tepat. Untuk masing-masing karena orang ginjal beda, orang diabetes beda, orang kanker beda, kanker payudara sama kanker yang lain beda lagi gitu ya. Kalau mau tepat ya cepat dengan selesai tiga minggu analisa itu namanya genomic diet. Udah bisa itu pak regenerasi sel? Oh, ya belum ya. Nutrisi yang tepat itu ya termasuk juga nanti asam amino W kita akan belajar bagaimana bikin kefir, probiotik dan prebiotik hari Senin nanti saya ajarkan ya. Saya sudah bikin probiotik dari 2009 jadi. Saya ini kalau pendidikan formalnya ya teknologi pangan. Jadi S1 saya teknologi pangan. Maka Senin nanti saya ngajar tuh. Ya kalau mau ikut lagi webinar hari Senin malam saya ajarkan prebiotik dan probiotik itu emang ilmu saya dari dulu ya. Kalau orang-orang nafas kan ilmu belakangan. Ya, magister saya pendidikan ya. Sambung lagi doktoral saya beda lagi ya. Saya itu bukan dokter ya. Dokter. Dokternya malah teologi. lah. Jadi teologi itu S1 S2. Lalu animator ya saya direktur dari LSP animasi. Tapi animator saya autodidak psikologi autodidak. Saya coach di Metro TV belajar NLP, neuro linguistik programming ya autodidak juga. Nah banyak ilmu yang saya pelajari secara terpisah ya. Saya jadi pebisnis juga ya di, bukan autodidak sih. Saya kerja di Astra bagian marketing ekspor. Lalu pinter ya keluar buka, buka perusahaan sendiri. Nah kembali lagi ke pelajaran kita selama 12 minggu supaya regenerasi sel itu harus ada asam amino dan W yang kualitasnya bagus ya kalau beli juga nggak apa-apa sih ya cuma saya ini kan orangnya lebih senang bikin sendiri yakin gitu loh kalau misalnya bikin buah itu buah apa ya yang cocok sama saya gitu saya bikin sendiri gitu. karena buah kan juga ada orang yang boleh makan enas ada yang tidak boleh makan enas. ya itu tes DNA kan ketahuan Anda boleh apa tidak makan enas misalnya ya demikian juga dengan vitamin antioksidan nanti ada lagi enzim sebenarnya ya ini ada enzim ya enzim itu kan ada di sayuran muda pucuk tanaman-tanaman tapi juga enzim ada di buah-buahan tapi kalau orang diabet kayak saya makan buah gulanya tinggi jadi gimana caranya difermentasi itu namanya jadinya jus pro atau pro ya. juice ya jus probiotik jadi buah difermentasi gulanya hilang tapi vitamin enzim karena kan fermentasi itu nggak ada suhunya suhu kamar jadi enzim nggak rusak anda bikin sayur sampai mendidih. Ya, yeah, itu mah kalau Bu Elisabeth Cebrata ngomongnya gua kasar tuh. Anda makan sampah sensasi sayur. <laughs> sampah rasa sayur. wih sampah, Bu. Kan mineralnya nggak rusak. Iya, yeah, mineral enggak rusak dengan pemanasan. Vitamin juga ada yang yang rusak, pasti vitamin C ya, rusak. <laughs> ya, yeah, kalau dipanasi rusak. 70 derajat saja rusak, gitu kan. Makanya kalau mau makan vitamin ya sayur jangan dimasak, dimakan mentah. Tapi kalau dimasak, ya mineralnya masih ada. Enzim, ya, rusak semuanya. Enzim harus makanannya mentah, raw food. Makan mentah karena ada pesticidanya. Makanya begini ke enzim. Atau di, kalau sabun ya Anda makan sabun, karsinogen, kankernya kambuh lagi nanti. Udah kayak mau mahal-mahal, kambuh lagi. Jadi, bang, hidup sehat ini sebenarnya, ya, awalnya ribet, ya. Tapi lama-lama enggak. Saya banyak traveling kemana-mana. Ya kemarin ke Bali, baru Surabaya. Minggu depan ini Rabu, saya sudah ke Manado. Sabtu udah ketemu mohon, Minggu balik menado lagi. Tanggal 20 puluh dua puluhan, dengan Kak Seto, dengan Profesor Munir kita bertiga ke Lampung. Saya bilang panitia ya, saya nggak makan daging, saya nggak makan nasi, saya nggak makan bakmi. Sediakan makan saya salad sama buah. Buahnya nggak mau pisang, nggak mau mangga, nggak mau rambutan. Wah Pak Jaro jadi pembicara susah banget. Eh, gampang, kasih pecel aja selesai. Tempatnya <laughs> sama telur. Siangnya telur, malamnya telur. Udah, busirnya telur lima sepuluh biji. <laughs> Jadi, kalau saya pergi kemana-mana, ya, saya pesan begitu sama panitia daripada saya makan racun, kan gitu kan? Karena makanan yang lain boleh makan telur. Karena saya makan telur sama kuningnya lima sepuluh, gak masalah karena mau metabolisme lemak. Saya bagus, saya kolesterol nggak naik, tapi yang lain jangan coba-coba. Makanya, pola saya nggak bisa untuk Anda. Setiap orang spesifik itu yang disebut dengan genomic diet. Tiap orang beda-beda. Mungkin dalam keluarga masih ada kemiripan, terutama orang tua anak, kalau suami istri, nggak mungkin mirip kan beda asalnya. Nah, regenerasi sel akan meliputi itu semuanya, dari mulai nutrisi yang tepat, protein, gimana kita mendapatkan enzim, nanti kita akan webinar mengenai enzim, bagaimana kalau yang murah, Pak. Gitu ya, saya ajari lah pokoknya yang murah-murah gitu ya, salat yang murah supaya kita nggak beli suplemen yang mahal-mahal ya jadi saya nggak juga nggak jualan suplemen. pak saya mau beli yang jus pro buatan bapak nggak mau saya jual saya waktu saya bikin kan yang mahal itu waktunya saya gitu kalau waktu saya saya hitung satu jam dua setengah juta Nanti saya bikinnya 4 jam mau beli satu botol sepuluh juta ada yang pak saya mau private olah napas sama bapak boleh nggak boleh ya satu keluarga boleh gitu ya mau berapa seminggu sekali atau dua kali dua kali pak ya sudah berarti satu minggu 5 juta. Ya satu sekali zoom dua setengah juta. Lalu kok mahal Pak Jarod? Ya cari sepuluh orang, ya kan kalau sepuluh orang kan nanti seminggu kan lima juta, berarti sebulan kan dua puluh juta. Ya tinggal dibagi sepuluh orang kan masing-masing juta kan jadi murah gitu ya. Karena dihitung per jamnya. Anda book sama saya jam enam sampai jam tujuh setengah tujuh baru mulai. Ya jam tujuh sudah selesai juga. Kalau sama saya itu pokoknya olahraga, olah apa olah, jam enam mulai, enam empat ya jam enam mulai, ya. Mulai tepat waktu, selesai tepat waktu. Karena waktu itu nggak bisa diulang. Waktu nggak bisa ditabung. Selesai, selesai. Hari ini lewat, ya lewat. ya Maka kalau saya janjian sama anak saya, nak, kita jam 7 ke mall Jam 7 lewat 5, dia nggak siap, saya tinggal. Jangan-jangan sama Anda. Anak saya sendiri tak didik dengan disiplin. ya Jadi dengan saya juga Anda masih disiplin. Karena bagi saya, waktu itu cuma 24 jam sehari. Sedangkan saya harus ngajar olah nafas, harus melukis, Direktur animasi harus ngisi Metro TV saya ngisi tiap hari jam 5 sore program di apa namanya pusparagam, belum lagi di Eljon TV sekarang sudah jadi direktur program, belum lagi sekarang sama Kak Seto hampir tiap Selasa nantinya ya sebulan paling dua kali keliling kabupaten ya, bulan ini Lampung, bulan depan Pandeglang sama Bali Lampung lagi. Bulan ini Lampung Selatan, bulan depan di Bandar Lampung. Terus kabupaten kabupaten muter terus. Aduh, setiap hari saya bisa 3-4 Itu membuat waktu saya harus saya hargai ya. Makanya saya enggak jawab WA pribadi ya. Eko tahu tapi saya nggak mau jawab maka tak buatin WA group Ekoenzim, Enzym mencarikan mentor yang akan menjawab ya di atas juga gitu ada teman Dr. Mira ada di sini ada juga di hadir di sini Pak Aris ya juga lepas obat ya Pak Aris juga akan menjawab nanti jadi terima kasih untuk teman-teman nanti makin banyak mentor yang ada ya WA grupnya makin banyak ya. Autoimun juga sudah ada beberapa orang yang sembuh, tapi kan enggak semuanya mau jadi mentor, jadi ya kagum aja dulu dengan yang lain dulu gitu ya. Tapi beberapa orang sudah japri saya sembuh, sembuh, sembuh gitu ya. Tapi untuk jawab ya belum, wah belum, belum, belum mampu pak. Untuk jawab enggak bisa ngasih penjelasannya gitu. Oke ya, jadi saya ulangin lagi soal regenerasi sel sebelum kita praktek. Merawas. Jadi inilah keseluruhan modul kita nanti. Kalau kita regenerasi sel itu dampaknya apa sih, Pak? Ya dua, awet muda sama sehat, gitu ya. Saya lahir tahun 63, jadi umur saya sebentar lagi masuk 60 tahun. Tapi tahun lalu saya tes usia saya 46. Ini usia usia biologis ya, usia metabolisme. Tahun ini usia saya 45 tahun. Jadi saya 15 tahun lebih muda daripada usia histeris. Usia metabolisme tuh ini dasarnya nih. Fatnya berapa, visceral fatnya berapa dan seterusnya. Atau ada alatnya, pergi ke klinik nanti bisa dites, ya nah untuk mendapatkan regenerasi sel ini yang dampaknya adalah sehat ya nanti pasti juga akan akan umurnya lebih muda secara metabolisme usia metabolisme maka disusunlah kurikulum ini gitu ya semuanya akan kita pelajari minggu demi minggu ya nah itulah secara keseluruhan apa yang akan kita pelajari yang perlu saya sampaikan di modul pertama ini nah pelajarannya itu ada yang urut ada yang tidak yang harus urut itu adalah Wim Hof 1 dan Wim Hof 2. Malam ini kita akan belajar Wim Hof 1. Sebelum Wim Hof 2, harus belajar Wim Hof 1. Wim Hof 2 itu saya ibaratkan belajar menyelam air. Menyelam. Saya akan Wim Hof 2. Wim Hof 2 itu kayak menyelam. Wim Hof 1 itu kayak berenang. Jangan menyelam sebelum bisa berenang. Nanti mati tenggelam. Karena Wim Hof 2 itu ada tahan nafas. Waktu tahan nafas, saturasinya turun. Dari 100 ke 95, 90, 80, bahkan bisa 60, 70, 60. Nah, Anda saturasi turun sampai 60, lalu nggak bisa naik. Nah, Hipoksia. Hipoksia cuma setengah menit, nggak apa-apa. 15 detik, nggak apa-apa. Justru itulah yang namanya keunikannya metode Wim Hof. Yang disebut dengan terapi hipoksia, intermittent hipoksia, atau yang disebutnya hipoksia Wim Hof. Di mana secara sengaja kita membuat saturasi kita turun bahkan sampai 60. Enggak bahaya, Pak. Ya bahayalah. Anda sakit Covid. Anak ada di sini yang pernah kena Covid atau temannya, saudaranya waktu di rumah sakit. Begitu saturasi 92, pasang tabung oksigen. Waduh, pasang, pasang. 95 lepas lagi. 94 pasang lagi. 93, 92 pasang, pasang. Waduh, 90, buru-buru. Emergency. Wah, susahnya udah itu 90. Kita 60 nanti. Bahaya, bahaya. Bahayanya kalau dari 60 nggak naik-naik, otak Anda rusak. Rusak udah. ngeheng Nanti sembuh dari Diabetes tapi pikun, dia lupa semuanya karena otaknya ngeheng kelamaan hipoksianya nggak naik naik. Makanya kalau saya hati-hati, ya saya akan minta saudara minimal satu minggu latihan bing 1. satu. Sampai kapan? Sampai saturasi bisa 100, minimal sembilan atau sembilan Kalau dulunya pernah kayak saya paru-paru, ya, pernah paru-paru dulu bimbof. dulu saturasi saya cuma sembilan 94, 95. Sampai dokternya bilang, Pak Bapak ke rumah sakit deh, cek lagi paru-paru. Enggak, sudah sembuh, sudah lama, itu waktu SD. Waktu ya, tapi sekarang saturasi Bapak 95 melulu. Gitu. Tarik nafas, Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan, 96. Dia ya, tulis sama dokternya, 96. Akhirnya tahun, saya beli oximeter, itu 6-7 tahun lalu, sebelum masa COVID, gitu ya sebelum ikut olah nafas. Karena dulu saya ke dokter Cynthia, nganter papa mertua terapi oson, diajari soal saturasi ini. Nah, Oximeter ini ada yang mereknya Elipro, ada yang Finger Hint, yang bentuknya kayak gini, tapi mereknya macam-macam. Kayaknya sama, ini cuma beda merek aja, stempelnya beda. Ini dua digit. Jadi maksimum karena dua digit, lampunya cuma dua. Ya hanya bisa 99. Kalau yang merek UL, ini udah lama juga. Udah item yang tujuh tahun lalu, sekarang pasti udah enggak ada lagi. Item yang terbaru, sama. Selama, selama mereknya UL, bisa tiga angka. Berarti bisa 100%. Nah, metode Wim Hof dua itu butuh latihan. Menurut saya metode Wim Hof satu ya yang hanya tarik lepas napas, tarik lepas napas gitu aja dua kali. Apa gunanya? Gunanya bisa secara kalau anda masuk YouTube ya masuk YouTube ketik Wim Hof studi maka nanti muncul orang metode Wim Hof. Dipasang alat, tidak di ada pasang di tangan gitu. Waduh, bahkan Wim Hof-nya sendiri, kalau Anda ketiknya Wim Hof Studi, ya. Kalau Anda perketiknya Wim Hof Kanker, Wim Autoimun, nanti orang-orang autoimun sembuh pada kesaksian di situ. Tapi kalau Wim Hof Studi itu nanti berbagai rumah sakit atau klinik menganalisa metode Wim Hof, menjelaskan secara ilmiah, di mana orang dicek pH darahnya naik. Nah, kalau saya dan saudara mengajak saudara tidak cek pH darah, mesti ke lab, kan? ke prodiat tiap hari, ya susah, ya kan? Maka saya minta Anda beli pH meter. pH meter buat urin nggak ada, adanya pH meter buat cairan. Semua cairan, ya kalau Anda penggiat ekoenzim, saya dulu punya pH meter karena menjadi peketua nasional Eko Enzim Nasional ya, ada ekoenzim Nusantara, ada Enzim Bakti, ada ekoenzim Enzim Jaga Bumi dan lain-lain. Saya ekoenzim Nasional. Nah, maka punya pH meter buat ekoenzim. ya ini bisa juga buat urin kuning satu desimal, merah dua desimal. Ada lagi yang lebih canggih ya, lebih mahal lagi. Ini cuma empat puluh ribuan, 50000 ribu. Yang harganya lebih mahal yang memang lebih bagus gitu ya. Ngecek apa? pH urin. pH urin berbeda dengan pH darah. Karena urin itu kan limbahnya, hasil metabolisme, pasti lebih asam. Makanya orang bangun tidur, pH urinnya rendah. Tapi kalau ada pH bangun tidur, sudah bisa 7. Yang menarik kan orang kanker, minyum, kista, diabetes, suruh kencing, pH-nya dites pagi hari, mayoritas di bawah 6. Makanya komorbid virus. Tapi olah nafas, dari 5 jadi 6, 6 jadi 6,5, 6,5 jadi 7. Ya, maka dengan dengan diukur ini, saya ikut olah nafas Pak Jarot enak. Enak itu kan sugesti, rasa. Kenapa enak? Benar loh, pH saya sekarang udah 7, bajarod begitu ya. Padahal pH saya sekarang udah enam 6,5, dulunya 6, latihan terus sampai pH-nya bisa 7. Kalau pH urin 7, pH darahnya jangan-jangan udah 7,3 atau lima itu ideal. Saya sering menggunakan ilustrasi nyuci baju. Nah, air yang dibuang itu kencing, gitu ya. Air yang di tempat cucian itu darah, kira-kira gitu ya. Pasti air buangannya lebih kotor dong tapi kalau bilas sekali dua kali tiga kali empat lima kali sampai lima kali udah bersih tabal lagi enam kali udah gitu ya nanti air sih bersih buangannya juga bersih kalau buangannya bersih ya di sananya pasti bersih kira-kira seperti itu jadi kalau pH urinnya tujuh udah pastilah darahnya juga sekitar tujuh kemungkinan besar pH urin lebih rendah tapi jangan kaget begitu olah nafas pH urinnya bisa 8,5. setengah loh pada darahnya berapa itu darah itu stabil untuk menjaga stabil, diambil apa yang harus dibuang, disaring lewat ginjal lalu dibuang. Jadi nanti kalau pH darah pH urinnya 8, enggak lama lagi pasti akan turun lagi. Jadi, tapi kalau sering latihan bisa stabil pH urinnya 7,3, 7,5 sama dengan pH darah tanpa minum sodium bikarbonat. Buang itu sodium bikarbonat, enggak perlu lagi ya kan. Enggak perlu minum air alkali, minum air biasa saja. Tapi kita punya pH tubuh 7,3, 7,5. Ada video yang, yang dokter kan, 7 pH 7,3, 7,5, kanker kisah tiga bulan mati. Gitu. Itu dokter yang ngomong. Saya potong aja tuh videonya, tak broadcast gitu kan. Dan ternyata juga beberapa orang yang kisah kanker, yang angkatan pertama saya sudah terima beberapa WA. Pak, kanker tumor saya keras, sudah mengecil saya tinggal menunggu aja nggak jadi kemo sama gak jadi radiasi ya kalau yang yang belajar sama orang lain kan saya baru tiga bulan ngajar empat bulan sekarang angkatan pertama ya Gavrila ibu titik uspa itu kan nggak kemo gak radiasi olah nafas aja plus juga makan sehat aja jangan, jangan lupa ya olah nafas kok nggak bisa nggak nyanda makan sehat gitu ya enggak jadi kemo nggak jadi radiasi dua tahun kemudian di pet scan bersih gitu ya bersih bersih bahkan di waktu kemo sebelum-sebelumnya udah mungkin mandul kan udah hamil punya anak jadi ada kasus-kasus seperti itu gitu ya nah apakah kita juga bisa ya tergantung seberapa konsisten kita latihan seberapa konsisten kita mau makan sehat wah mahal pak gitu ya sebenarnya yang mahal itu kalau sakit sehat itu murah tapi kalau sudah terlanjur sakit Ya, kita beli HP aja 10 juta dibayar. Tes DNA 8 juta seumur hidup. HP 5 lima tahun rusak gitu ya. Jadi mahal apa enggak itu tergantung pola pikir kita ya. Kalau Anda punya mobil, punya emas ya dijual aja gitu ya. Untuk tes DNA dipakai seumur hidup sejak sejak hasilnya keluar makanya tepat 99,99 ,99 akurat yang namanya tes DNA itu enggak ada melencengnya, enggak ada salahnya gitu ya. Ya, kecuali ada kesalah sampel, dan jangan kirim sampel yang salah. Ya, ibunya bayar, anaknya yang disampel, dikirim. Ketahuan nanti ini, ini ini sampel dari usia berapa gitu. Ketahuan laki atau perempuan Indonesia ini, bapaknya daftar istrinya yang ditesin sampelnya ini. Lain daftar laki-laki ini, sampel perempuan diketahuan. Ini jadi, kan bisa dibohongin. Ketahuan, nah, perempuan apa laki-laki ya? Oke, balik lagi ke olah nafas ya. Jadi kita akan olah nafas metode Wim Hof 1 dan 2, malam ini satu saja. Modul kita ada berapa? Metode olah nafas yang saya ajarkan ada banyak. Jadi secara teknis, ada Wim Hof 1, ada Wim Hof 2. Lalu ada water breathing, ada whiskey breathing, ada coffee breathing, ada olah nafas segitiga. Ini kalau secara teknis cara bernafasnya. Waktu kita water breathing, kita sambil body scan. Waktu olah nafas segitiga, sambil healing terapi. Nanti healing terapi, sambil kayak olah nafas water breathing juga nggak apa-apa. Jadi itu tekniknya. Tapi nanti muatannya, sambil olah nafas water breathing atau segitiga, kita inner healing. Kita self-image terapi. Karena itu masuk olah hati, olah pikir, olah rasa. Tapi olah hati, olah pikir, olah rasa, sambil berolah nafas. Nah, olah nafas ini alirannya banyak di dunia ini. Yang pasti Wim Hof sendiri sebenarnya modulnya banyak. Wim Hof 1, Wim Hof 2, Ice Banting, sama Mind Focus. Tapi cari metode Wim Hof yang modul Mind Focus ini susah, karena nggak di-upload di YouTube, karena itu modul yang berbayar. Makanya yang saya ajarkan, Wim Hof 1, 2. Nah, Mind Focus ini sebenarnya sama, serupa dengan modulnya Byteco, modulnya John kabat Nah, apa ini? Ini beda banyak tapi ini ya. Kalau Bhoi Teko, John Kabat Sin, Patricia Garbang, dan berbagai aliran meditasi itu mirip. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mulut ditutup. Ada yang pakai lidahnya bentok langit-langit, ada yang tangannya begini. Itu nanti kita bahas. Nah, sekarang Wim Hof ini beda banget. Bedanya apa? Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Nanti haus dong, Pak. Ya minum aja. Kalau kalau Bawai Teko atau nanti modul tiga, nggak boleh buka mulut nanti keluar air iyalah basah gitu kan maka kalau olah nafas Wim Hof ini nanti pasti haus tapi kalau malam begini bagus nanti nanti malam tidur jam 10 sampai jam 5 nggak pakai kencing uap airnya udah keluar sambil pelan nafas belum lagi ngantuknya nah, Wim Hof satu itu gampang banget ya cuma tarik pakai hidung nariknya yang boleh kenceng Begitu kencangnya sampai di sini agak bergetar. Itu boleh sampai agak ngempes. Kalau bisa lihat hidung saya, ya begitu boleh ya. Kalau sakit ya enggak sampai sekuat itu, nggak apa-apa. Itu ya boleh nafas dada, boleh nafas perut, boleh nafas kombinasi. Perut dulu baru dada. Di WA grup saya, pos nanti tiga macam ya. Nafas dada duduk begini. Nafas perut saya sambil tiduran itu saya post di WA group ya. Nanti saya post linknya atau sudah ada yang WA grup yang sudah saya post ya nanti tinggal disimak bagaimana saya nafas perut sambil tiduran tangan ngablak-ngablak terbuka atau sambil duduk bersila dan tangan terbuka taruh di atas paha. Kalau tangan ini wajib ya tangan nggak boleh begini. Anda begini nafasnya pendek begini nafasnya panjang ya. Jadi kalau olah nafas tangan terbuka ya mau begini boleh. Ini enggak esensi menurut saya, enggak usah. Nah, Wim Hof tarik lewat hidung, keluar lewat mulut, termasuk nanti di Wim Hof 2. Wim Hof 1 cuma tarik 200 kali. Makin lama, nariknya makin pelan, buangnya makin pelan. Udah, 200 kali. Cuma begitu. <tuh> Jangan bilang cuma ya. Nanti ada yang geringgengan, ada yang kesemutan, ada yang pusing, ada yang nggak sanggup. Saya nggak kuat pak, cuma bisa 50 kali. Ya udah makanya cuma, cuma bukan cuma loh. Ada yang kayak badannya digebuki. Jadi kalau anda pusing ya berhenti. Kalau metode dua pusing itu normal karena saturasi 60. Kalau sekarang ini nggak akan pusing harusnya. Kalau pusing anda berhenti karena ini saturasi naik, naik, naik, naik, naik. Kita akan coba 200 kali ya. Kalau yang punya oximeter coba dipasang, mencapai 100 itu pada hitungan yang berapa? Karena nanti saya akan bilang dua lima jadi kira-kira aja antara dua lima atau lima puluh atau antara tujuh sampai seratus, Anda boleh pasang oximeter metode Wim Hof. Nanti metode Baiteko, metode John Capadzin, saturasinya oximeter disimpan aja dulu, gitu ya. Karena kita akan lebih fokus pada perasaan. Kalau sudah beli pH meter, nah sebelum latihan uang kencing, urinnya dites berapa. Selesai latihan, dites lagi urinnya berapa. Tujuannya apa? Teman-teman bisa membuktikan dirinya sendiri. Wah, saya dari 6,5 naik dari 6,8. Saya dari 6,5 jadi 7. Saya dari 6,5 jadi 7,5, bisa. Ya, tergantung seberapa sungguh-sungguh atau seberapa lama. Jadi, saturasinya naik kalau bimpof ini pH-nya naik, itu dijamin. Dari saturasi dan pH yang naik, ini dampaknya banyak, ya. Nanti sambil jalan, sambil dijelasin. ya. Tapi yang pasti, saturasi naik dan pH-nya naik, ya. Apa yang akan dirasakan waktu Wimbab satu pertama? Greeningan, ya. Itu kalau nanti kesemutan, tangan kesemutan, pipinya kesemutan, kepalanya kesemutan, badan kesemutan, perut kesemutan, itu normal. Jalan terus aja, kalau kesemutan, kalau pusing, berhenti. 100 kali pusing berhenti, 50 kali pusing berhenti, sampai nanti mampu 200. Jadi kalau hari ini 50 pusing, stop, besok 50, besok 60, besok 70, besok 80, sampai bisa 200. Anda siap Wimbov 2. Kalau belum, Wimbov ya 2-nya boleh, tapi nanti bahannya 30 detik, 40 detik. Ya, Ingat, Wimbov 2 kayak menyelam. Wimbov 1 kayak berenang. Belum bisa berenang, jangan menyelam. ya Nanti ada masalah jangan menuntut saya gitu ya wah malpraktek ini ya saya masuk rumah sakit gara-gara bimbof -gara 2, gitu ya satu akan masuk rumah sakit ya. paling ada pusing paling ada berdebar-debar begitu selesai ya normal lagi ya karena metode bimbof ini menaikkan ph menaikkan saturasi ada yang pusing kenapa mungkin selama ini nggak biasa alkali lalu tiba-tiba otaknya oh, alkali bisa pusing ya udah berhenti tapi itu pusing yang tidak berbahaya ya Oke, kita langsung praktek. Setelah itu nanti saya akan menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan sudah ada. Oke, Pak saya punya kertas indikator, boleh ya pakai kertas lakmus ya. Kalau pakai pH meter ya asal ngerti caranya kalibrasi ya, dikalibrasi dulu ya. Kalau pakai pH meter digital, kertas lakmus asal nggak buta warna. <tik> ya, pakai kertas lakmus, Anak-anak mulai umur berapa boleh ya asal bisa ngikutin? Ya paling apa lama aman ya sepuluh dua belas tahun udah bisa ya. Waktu posisi tarik nafas buang up, apa bisa dalam keadaan berdiri. Bimbof satu nggak apa-apa, bimbof dua nggak boleh. Bimbof dua satu 70, tujuh berdiri jatuh nyetir mobil nabrak berenang tenggelam karena bisa pingsan juga. Bimbof dua itu kayak ya kalau ini berenang itu menyelam. Jadi kalau satu anda boleh sambil jalan kaki. Yang penting kalau sambil jalan ritme jalan kakinya sama dengan tarik nafasnya. Empat langkah tarik, empat langkah keluar, lima langkah tarik, lima langkah keluar, konsisten, yang sama. Jadi nggak boleh jalan pelan, jalan cepat. Anda mau bakar lemak, jalan cepat, pelan lagi, cepat, banyak lagi, gula darah turun. gitu ya. Tapi itu nggak bisa sambil olah nafas, karena nafas jadi nggak teratur. Padahal olah nafas itu adalah keteraturan nafas. Nah, Keteraturannya itu masih bisa juga kalau bimbo satu ini, tarik, lepas, nanti makin lama makin pelan. Ya, tarik, lepaskan pelan-pelan tarik, karena kalau langsung pelan-pelan, adanya -pelan, enggak kuat ya kayak narik nafas itu mas, sempat, sempat kuat 4 detik kuat 5 detik, nanti lama-lama Anda kuat kuat, nariknya itu 12 detik tarik nafas 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 12, gitu ya Anda boleh kalau mau sambil Gerakin tangan, waktu tarik nafas, begini buang nafas. Pas tarik nafas itu boleh saja, ya enggak harus. Kalau nanti yang metode body scan, inner healing, enggak boleh tangan bergerak-gerak, tangan tertutup, terbuka, diam, tutup mata, enggak boleh buka mata karena kita konsentrasi dengan pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Ya, timbul dua ini buka mata boleh daripada tutup mata, lalu lihat atau pusing gitu ya, buka mata. Kesemutan juga akan berkurang kalau kita buka mata. Jadi itu satu kita boleh buka mata, pasang oximeter, lihat oximeternya. Nanti selebihnya saya akan baca setelah selesai ya. Alnaf ini apa? Bisa mengeluarkan batu empedu? Ya, nggak bisa ya. Jadi olah nafas bukan obat, tapi terutama tadi dalam rangka regenerasi sel. Jadi kalau misalnya pankreasnya rusak, pankreasnya sembuh, diabetes sembuh. Tapi kalau batu empedu, udah berupa batu, tindakan medis harus, ya kan? kalau batu nyawa bisa keluar ya mungkin kayak minum kecibling lebih lebih kuat gitu ya sedangkan olah nafasnya membantu proses karena metabolisme jadi bagus tapi olah nafas bukan pengobatan misalnya kayak gatel karena bakteri ya. kulit gatal ekoenzim lu udah diolah ekoenzim aja selesai kutil mata ikan aja saya lepas gitu ya sakit eksim gitu nggak ya. bisa olah nafas kan itu kan bakteri mikroba ya mikroba dilawan dengan mikroba ekoenzim itu mikroba baik ya mengalahkan mikroba jahat beberapa penyakit pakai koenzim sembuh tapi ya enggak semuanya gitu kan kalau kayak autoimun gimana enggak masuk logika walaupun kadang-kadang di grup-grup gitu juga ada yang ekstrim ya kayak mendewakan koenzim lalu dipakai obat segala macam penyakit itu ya sudahlah biarin. ada tetap pakai akal sehat ya kalau belajar-belajar begitu kadang-kadang ada mentor ada orang yang kayak istilahnya ya mendewakan koenzim tapi karena koenzim itu secara ilmiah ada ion negatifnya dan ada fitokimia ada asam organik yang pasti adalah mikroba baik maka bisa dipakai untuk disinfektan itu ilmiah saya bawa ke lab IPB ekoenzim encerkan 1000 kali saya diminta saya minta mereka menguji percentage skill kayak koefisien fenol dan hasilnya kalau koefisien v 4 kalau Persentase scale 100% dalam 10 menit dengan pengenceran 1000 kali. Nah, itu kan ilmiah ya. Jadi des. eco enzim sebagai desinfektan itu ilmiah. Tapi kadang-kadang teman-teman -kadang kan ini banyak mencoba-mencoba sesuatu yang tidak ilmiah. Nah, itu sembuhnya karena eco enzim atau sugestinya saya nggak tahu Tapi itu terjadi di masyarakat. Nah, kalau olah nafas demikian juga. Tentu olah nafas menyembuhkan berbagai penyakit tapi ada landasannya ya. Kayak misalnya dengan autoimun, keseimbangan hormonal itu nanti akan saya jelaskan pada dasar teorinya. Tapi, kalau sampai kayak batu ginjal, sakit gigi, ya susah menghubungkannya, susah gitu ya. Itu mungkin sebunya sugesti yang menyembuhkan gitu ya. Tapi, olah nafas nyembuhin apa enggak ya? Kalau menurut saya, enggak gitu ya. Jadi, bukan dewa, bukan obat dewa. Atau saya baca lagi. Saya sudah ikut olah nafas dua minggu. Hari ini tiga kali sore, wimpof tiga red langsung pas beres, langsung berdiri kayak mau jatuh. Wimpof dua tiga red hari ini tiga kali karena begitu beres enggak nafas. Ah, itu dia harus nafas relaksasi ya, walaupun sebentar aja nafas relaksasi, terutama wimpof dua kan uh, pakai. Uh, makanya kalau punya oximeter ya paling enggak nunggu sampai saturasinya balik sembilan sembilan baru berdiri, baru jalan ya kalau enggak jangan-jangan seterusnya masih rendah masih yang berdiri jatuh gitu ya jangan makanya kalau masih kesemutan kakinya digerak-gerakin ya terutama kalau jembatup dua jembatup satu pun kalau kesemutan nanti kakinya digerakin ya bahkan sambil kedinginan anda boleh begini sambil olah nafas terus kalau mau dua ratus kali 100 kali kedinginan anda mau begini-begini enggak -begini, apa-apa jalanin terus gitu ya kalau nggak kuat ya berhenti kalau nggak kuat tapi kedinginan itu kan nggak bahaya ya bahaya kan pusing ya kalau pusing berhenti ya kalau berat badan terus turun, masa otot hilang, takut makin kurus. Ya olah nafas nggak bikin gemuk, nggak bikin kurus. Tapi kalau olah nafasnya ekstrim bisa. Ya, ekstrim tuh, tapi bukan metode ini ya. Kayak coffee breathing, whiskey breathing yang ekstrim itu bisa. Olah nafas sampai nafasnya dibikin tersengal-sengal. Jadi gini, orang treadmill, pulsa denyut jantungnya naik nah kita bernafas seperti orang sedang treadmill denyut jantung kita kayak betul betul kayak orang treadmill kita berkeringat seperti orang treadmill nah itu nanti bisa bakar lemak Kalau bakar lemak ya akan makin kurus ya, tapi kita nggak akan masuk di metode seperti itu gitu ya saya tidak akan mengajarkan sampai metode seperti itu walaupun saya mendapat teori tapi yang penting jaga pulsanya jadi misalnya gini anda aerobik anda gemuk gimana supaya kurus ya bakar lemak supaya bakar lemak gimana ya kalau ikut program yang otomatis saja aja tuh di treadmill-nya itu program aerobik bakar lemak ceklek oh ada kenceng pelan lagi dia kenceng kenapa kenceng supaya denyut jantungnya di atas 220 dikurangi umur kali 0,7 itu batas bawah pulsa aerobik maksimumnya 220 kurangi umur kali 0,8 nah itu batas itu kalau pulsa aerobik denyut jantungnya ya 130 dug dug begitu kan itu nanti lemak kebakar. Ya kalau gemuk harus mencapai itu. Kurus, tapi gulanya tinggi. Harus di bawahnya batas bawah aerobik. Karena batas bawah aerobik ini sampai batas atas lebih dari lebih dari batas atas bahaya untuk jantung. Tapi di bawah batas bawah lemak belum kebakar. Nah, orang gulanya tinggi. Tapi udah kurus, lemaknya udah habis. Merosot terus gulanya karena diet gitu ya lemaknya dibakar terus gitu, nggak makan karbo, udah, udah. mana energi dari ngambil? Kalau orang nggak makan karbo, karbo nggak makan karbohidrat, energinya dari mana? Lemak kan keto, keton. Lemaknya dibakar ya kurus lah pasti gitu ya. Nah, olahraganya jangan sampai pulsanya di atas batas bawah aerobik. Sama juga kalau olah nafas, jangan sampai denyutannya di atas batas bawah, tapi nggak akan. Batas bawah pulsa aerobik itu kan sekitar 120. Anda olah nafas tuh naik naik paling sampai 110. Bahkan ada yang cukup stabil, di bawah 100. Udah lemak, nggak akan kebakar dengan olah nafas. Kalau mau bisa. Ada tekniknya mengatur olah nafas, seperti nafasnya orang aerobik, jantung jantungnya ngikutin lemaknya dibakar. Itu bisa. Memang olah nafas itu hebat banget. Anda mau ngapain aja, kita bisa atur pakai nafas. Mau detak jantung cepat, mau denyut jantung telan, mau naik detak jantung, mau nurunin darah tinggi, darah rendah, itu bisa diatur. ya. Tapi kalau olah nafas... Paling nggak sampai 12 modul nanti, ya. Nanti kalau ada yang mau, nanti saya akan ajarkan yang untuk menurunkan dan meninggikan denyut jantung. Ya, itu nanti ada modul sampai di situ. Ya, sekarang olah nafas seperti ini. Eh, malam ini kita olah nafas. Beam satu sangat efektif untuk saturasi dan pH. Dampak sampingnya boleh dikatakan tidak ada dampak samping yang negatif. Kecuali rasa uh, kering ya. Oke, olah nafas sama bicara sama saya. Bicara terus begini, ya. Haus, kenapa? Berbicara kan mengeluarkan uap air, sama juga olah nafas. Nanti 20 menit, 19 menit. <tuh> ya Pasti akan haus. nggak apa-apa? Haus yang minum aja, gitu ya. Oke, kita akan mulai. Sekarang praktek 20 menit, sehingga kita selesai. 20, 30, ya. Saya akan cek saturasi. Saya mulai agak rendah, 97. Tapi benar-benar mending -benar dulu saya biasanya 95, gitu ya. Nah nanti saya 100 di hitungan keberapa nih denyut jantung 96, ya. Ini 98, ya. Emang fluktuatif ya. Saturasi jarang yang stabil, ya. Tapi fluktuatifnya tuh ya, misalnya saya 97, 98, 97, 98 ngomong terus olah nafasnya jadi enggak bagus gitu kan nafasnya enggak teratur kayak pelan-pelanpan pelan, -pelan 98. nanti kita lihat sama-sama mencapai 100 itu ditarikan yang ke berapa ya teman-teman juga yang punya oximeter mulai mengamati diri sendiri mencapai 100 kalau alatnya jual alatnya lain hanya dua digit ya ya paling 99 ya kita mulai ya saya juga praktek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 ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas Lepaskan ya, bisa dilihat. Ambil nafas Saturasi saya 100 ini 3 digit. Bisa Ambil nafas 100% Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 25 kali Ambil O2 Buang CO2 Ambil O2 Buang CO2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 Itu pasti. Saya sembuh. Itu pasti. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ini kan. Ambil nafas. meter cuma dua digit. Lepaskan. Ya 99. Ambil nafas. Ini digit. Ya 100. Lepaskan. Sedikit lebih pelan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan.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 boleh pelan-pelan nafasnya uh, matanya dibukanya pelan-pelan ya kalau dari tadi buka mata ya harus pelan-pelan ya Memang dari buka mata bisa dilihat saturasi saya ya masih 100 terus tapi oximeter yang sini ya 99 emang lampunya cuma dua gimana mau 100 gitu ya jadi ini pentoknya 99 ini pentoknya 100 dulu di awal latihan 6 bulan yang lalu saya sudah 200 kali gak bisa 100 dengan alat yang sama ya karena dulu saya paru-paru, paru-paru saya gak bagus 7 tahun sakit paru-paru maka PH saya 95 94, 95, 96, 95 lagi tadi 25 kali udah 100 ya tapi masih berubah-berubah 99, 100, 99, 100 begitu 50 kali sampai selesai hampir 100 terus Jadi sekarang 99 lagi kalau saya tarik nafas lagi Itu waktu kadang 100 lagi ya. Oke, okay. saya tunjukkan biar saya jelasin ya. Nah, nanti saya tarik nafas terus. Tapi paling tidak tadi 25 kali saya sudah 100 ya. Makanya ada yang nanya saya waktu belum mulai latihan, "Pak, saturasi 100 kan cuma berapa detik, mana bisa sehat?" ikut latihan saya tunjukin gitu ya. Kadang kalau di kelas yang lain kan mentornya cuma ngasih apa-apa. Tarik, -apa. lepas, mentornya nggak pasang oximeter. Jangan-jangan dia nggak 100. <laughs> kalau saya bercanda begitu. Kalau saya pasang nih bisa lihat gitu kan. 100 gitu ya. Nah, ada juga yang pusing karena saturasi 100 tuh. Ini kalau teman-teman ya mau 30 menit lagi boleh, sekarang juga boleh cek pH urin. Pasti naik. Sebelumnya berapa sesudahnya berapa kalau tadi nggak ngetes sekarang ngetes ya nggak tahu naik apa enggak gitu kan kalau tadi sebelum olah nafas ngetes setelah olah nafas ngetes makanya di grup kan saya pernah post ya tapi itu posting saya forward dari Instagram saya nah di Instagram saya itu ada catatan berlembar-lembar satu halamannya sendiri itu delapan hari apa 10 hari hari kalau lengkapnya sampai saya tiga bulan selama tiga bulan saya mencatat pH urin saya Sehari saya ada sampai 10 kali, 8 kali, jadi tiap kali kencing saya tes. Kenapa? Dulu pH saya di bawah 6, jadi bangun tidur 5,5, 5,8, itu pH urin. Naik 6,2, turun lagi 6, naik 6,2, olah nafas lagi, naik 6,5, turun lagi 5,5. Aduh, tapi lama-lama bangun tidur sekarang 7, gitu. Tidak pakai itu sodium karkonat, selamat tinggal, gitu kan. Sehat tanpa obat beneran, nah maka saturasi akan naik-naik naik sampai nanti saturasi bangun tidur di atas tujuh. <tuh> kalau, makanya yang minum kista kanker, metode Wimbov 2, pagi hari sebelum sarapan. Dua jam sekali, tiga jam sekali paling tidak kalau ada kerja, minum kista kanker, diabetes. <tuh> sampai PH-nya di atas tujuh. Ya. Kerja, Pak saya, Pak, sebelum berangkat kerja, bangun tidur, Wimbov 2. Tiga rate besok empat rate besok lima rate sampai bisa dua belas lalu jam sembilan jam sepuluh coffee break yang lain minum kopi Anda olah nafas gitu kan? minum air putih aja lalu olah nafas dapat 10 menit lumayan ya 100 kali makan siang Wah bisa meter satu 100 200 kali kayak begini cuma 18 menit Pak periksa PH nya lagi pulang kantor Wah macet Oke olah nafas di kantor dulu bisa minggu 2 kalau belum makan sampai rumah nanti makna tadi saya menguap ya berkali-kali ya hah <tuh>, Pak ngantuk ya secara teori dalam kelompok Kabatzin whiskey breathing bikin ngantuk tapi kalau orang yang kenal Wim Hof karena ada orang yang belajar di Kabatzin Sin gak belajar Wim Hof maka dari di kelompok yang Kabatzin nanti saya ajarkan juga itu whisky breathing bikin ngantuk tapi kenyataannya metode satu ini kalau saya sendiri ya lebih bikin ngantuk tadinya menguap berkali kali tapi selesai begini ya menguapnya hilang tapi kalau habis ini saya tidur nih jam 9 saya bisa tidur jam 9 Bo, dulu saya susah saya kerja bisnis saya ekspor dulu 92 sampai 90 tahun 90 sampai 92 saya kerja di Astra ekspor jadi bayarnya bangun tidur di sini udah jamnya tidur saya harus baca harus bales-bales itu masih pakai faksimile ya jadi saya delapan tahun ekspor itu tidur saya kacau karena saya tidur bangun jam 2 jam 3 gitu delapan tahun begitu enggak ekspor lagi sudah kayak orang insomnia nggak bisa tidur sebelum jam satu malam dan 12 malam sekarang saya mau tidur jam 8 malam bisa olah nafas saja metode satu ya kan tidur udah mau tidur jam 8? bisa mau tidur jam 9? bisa cuma kalau tidur jam sembilan jam empat bangun tidur jam 8, jam 3 bisa bangun gitu tapi bangun langsung kencing bangun olah nafas lagi sambil di tempat tidur peluk guling. metode whiskey gitu ya tidur lagi makanya insomnia itu paling gampang sembuh sebulan juga sembuh saya bingung ada wa grup dua puluh atau di bawah 20, Bukan angkatan pertama, pak insuline bisa sembuh, ketahuan lo kayak latihan gitu ya, ngikut nah, latihan udah pada lepas obat tuh ya, jadi olah nafas lepas obat tidur. Kalau obat tidur lepas aja langsung, kalau diabetes jangan, diabetes bertahap, jangan sampai gula ada fluktuatif, lalu kolesterolnya pas tinggi, kena gula tinggi, kental stroke gitu ya. Jadi kalau lepas obat diabet pelan-pelan ya, maka ada WA grup diabet nanti saya akan ajarkan di WA grup diabetes. Cara bertahap lepas obat yang aman, udah pokoknya saya itu maunya aman. Jangan ambil resiko ya, yang minum obat dokter kolesterol asam urat diabetes, tetap minum aja dulu sambil dipantau terus gulanya tiap hari. Tiap hari kalau urin boleh tiap dua jam sekali, pokoknya kencing tes, kencing, kencing tes. Jadi kalau yang minum kisah kanker diabetes pH masih di bawah tujuh tiga jam sekali, olah nafas ya, sampai nanti pH-nya di atas 7 Kalau yang yang yang kemo yang diet yang kanker Myung, kista itu paling minimal tiga bulan itu PH di atas tujuh jadi tiap dua jam sekali olah nafas metode mana yang dipelajari aja baru metode satu ya metode satu tiap tiga jam udah belajar metode dua metode dua pagi hari dua jam sekali metode satu nanti belajar metode tiga nah baru ada kombinasi jadi tapi jumlah itu sering per perlu supaya pH-nya turun naik lagi. pH-nya turun naik lagi. Kalau orang minum kista kanker, mau bunuh kanker, sel kanker itu mati kalau pH-nya di atas 7,3. Jadi penting sekali pH dan pH-nya naik bukan karena minum air alkali atau minum sodium bikarbonat, karena metabolismenya diperbaiki. Karena begitu saturasinya naik, pH-nya naik. Itu itu sebanding naiknya ya. Anda ketik di YouTube Bim Hof Studi, Nanti ada Wim Hof, ada murid-muridnya, ada Universitas di Australia di Amerika, orang olah nafas dipasang alat di rumah sakit yang dicek pH darah, bukan pH urin. pH darahnya naik ya, nanti pas Wim metode 2 deh, saya tunjukin potongan YouTube-nya ya, atau yang tadi pagi Wim Hof dua, karena ketuker, nah, harusnya yang Wim Hof dua malam ini pagi itu sudah tunjukin. Nanti tak pos di grup, saya belum post di YouTube, saya belum post di mana saya kasih cuplikan YouTube sebuah penelitian di rumah sakit tentang orang yang berolah napas bimbof dan diukur ph darah, ya, dicek ph darahnya, di monitor saturasi di monitor, bahkan ada yang orang dimasukkan ke MRI untuk dilihat otaknya. Waduh, saya makin belajar seperti itu, makin gunanya olah nafas, bukan cuma saturasi dan ph, hemoglobin naik, otak aktif pikun bisa hilang, insomnia sembuh, makanya autoimun sembuh juga, ya. Banyak hal yang bisa sembuh, tapi masih konsisten dan tidak punya Tidak hanya ingat tadi yang regenerasi sel tadi, ya, itu tidak hanya olah nafas. Olah nafas tuh hanya satu dari yang lain yang harus dilakukan: olah hati, olah pikir, body stretching, ya. Terus ada deep sleep, mesti enzim cukup. Orang sekarang ini sayurnya, masanya banyak yang salah, ya sayur dipanasin ya kalau istilahnya dokter Elizabeth Subbrata itu makan sampah sensasi sayur gitu. sampah dimakan gimana sih gitu. Makanya kalau Elizabeth Elizabethbrata Pak Bawaruntu itu juga mengajarkan cara masak yang benar ya suhunya berapa manasinya berapa air mendidih baru sayur dimasukkan segera diangkat kita supaya enzimnya nggak rusak mineral memang nggak rusak vitamin C rusak apalagi enzim maka kita butuh enzim kalau sayurnya makan di luar, ya kan ribet pak. Kalau masa sendiri, kan saya makan pagi di kantor, makan siang di kantor, sering traveling. Ya udah minum klasik enzim. Jadi kita dapat enzim dari klasik enzim atau dari, dari juice pro. Juice pro kan buah diambil, buah juga ada enzimnya. Memang klasik enzim enzim dari mana? Kalau nggak dari buah. Eh, klasik enzim fitokemia dari mana? Kalau bukan dari buahnya. Jadi buah mengandung fitokemia, mengandung enzim, diekstrak lewat metode fermentasi sambil gulanya di difermentasi. Kenapa setahun supaya alkoholnya juga habis ya karena anaerob. Jadi berbeda sama-sama fermentasi bisa menghasilkan alkohol bisa seru alkohol tergantung bakteri apa yang digunakan dan fermentasinya aerob atau anaerob itu bisa mengendalikan ya atau pakai starter kayak promik misalnya gitu atau tempa c atau tempa itu pakai starternya malah kulit nanas ya yang ada di situ jadi. Ada banyak produk fermentasi. Senin kita belajar mengenai probiotik dan prebiotik ya. Nah itu juga dibutuhkan supaya terjadi regenerasi sel. Jadi maksimal regenerasinya karena regenerasi selnya karena dikombinasi antara olah nafas dengan nutrisi, dengan neurosaya, dengan psikologi, gitu ya. Dan memang di Chon sama di Wim Hof itu modulnya begitu ya. Olah nafas itu terkait dengan olah pikir, olah hati, olah rasa. Kalau cuma bimbol satu bimbol dua, gimana gulanya mau selesai, gitu ya? Nanti pasti akan mengalami glukogenesis, gulanya masih fluktuatif karena tidak olah pikir kayak olah rasa. Makanya dalam modulnya Jon kabat sin malah nggak ada yang kayak bimbol, gitu kan? Orang diabetes sembuh juga, gitu ya? Orang autoimun sembuh juga. Nah, saya pikir kalau kita kombinasi, terutama bimbol ini kan sangat spektakuler di dalam menaikkan ph dan saturasi itu fantastis banget, ya. Saya udah coba olah nafas yang misalnya John Kabat-Zinn, pH-nya nggak naik banyak-banyak, tetapi ketenangan jiwa, ketenangan batin nggak dapet di Limbaugh ada mengenai ketenangan batin, namanya Mind Focus. Limbaugh Mind Focus itu modulnya kayak meditasi kayak John Kabat-Zinn, ya. Tapi saya tidak akan menyebut itu dari Limbaugh karena yang saya ajarkan dari John Kabat-Zinn, ya. Oke, akan saya baca lagi kalau masih ada pertanyaan. Eh, Pak, berapa kali bimbof satu ini? Oke, tadi saya katakan ya bisa dua jam sekali, bisa tiga jam sekali. Tergantung kesediaan. Menggunakan nafas perut, dada, atau apa? Nah, terbaik, ya bukan terbaik, tergantung kondisi. ya. Orang ada masalah paru-paru, nafas paru-paru lebih bagus. gitu ya. Orang ada masalah pencernaan, nafas perut lebih bagus. Karena nafas perut itu tanpa sadar, itu sambil menekan-nekan perut. Organ-organ pencernaan yang bekerja diafragma bawah. Kalau nafasnya panjang, perutnya dulu. Nanti di, nah, kalau mau lihat di YouTube, saya itu yang bimbel nomor yang waktu saya dari Bali, saya pas lagi di Uluwatu. Itu saya duduknya di samping, saya peragakan nafas perut dulu, maju. Nah, lalu dada diangkat gitu ya. Yang metode workshop nafas perut juga sudah saya post di grup gitu ya. Itu nafas perut jadi. Kalau perutnya gendut, susah nafas perut, ya nafas dada aja. Ya. Habis makan, nafas dada aja. Sebelum sarapan, nafas perut. Jadi, sebenarnya kita bisa pilih-pilih. Ya. Duduk bersila boleh, duduk di kursi boleh, tidur terlentang boleh. Duduk di kursi ini sebenarnya nggak bagus ya. Yang bagus itu ya tidur terlentang atau bersila. Maka kadang-kadang kalau yang pagi saya lebih menikmati, mau menikmati, ya saya pindah ke lantai gitu ya, duduk bersila. Saya bersila kesemutan. Nanti lama-lama juga enggak. Saya juga dulu nggak bisa bersila, kaki saya pak, udah, saya banyak kali mengalami kemajuan ya, nanti bisa duduk bersila, jadi berbaring boleh, terlentang boleh, ya tangannya terbuka ngablak-ngablak di sebelah pinggang gitu ya, seperti yang saya peragakan di modul berbaring, udah, udah tak pos sepertinya di grup ya, di WA grup mengenai duduk berbaring itu boleh ya, jadi boleh kalau mau kita ganti nafas, kombinasi kalau Tarik nafas lepaskan cepat begitu ya hanya perut aja atau dada saja. Tapi kalau nafas panjang bahkan bisa kombinasi. Tapi kalau kombinasi perutnya dulu ya karena nggak bisa kita tarik nafas dada dikembangin ya perutnya otomatis ke dalam. Tapi kalau perut dulu bisa perut ke depan. nafas waktu dada diangkat nanti perutnya kayak kembali masuk itu nggak masalah. Jadi nafas perut kalau kombinasi ya atau misalnya 10 menit nafas perut 10 menit nafas dada gitu ya. Tapi kalau biang enggak jadi mikir gitu ya, Padahal olah nafas itu harusnya pikirannya istirahat. Lebih banyak tenang, merasakan gitu ya. Maka paling bagus. Oke, okay. pagi ini perut, siang nanti dada gitu ya. Sehingga dadanya juga perlu dilatih gitu kan. Otot dadanya ngembang, gempis, ngembang, kempes. Otomatis paru-paru ini bergerak, berkembang ke arah atas. Nafas perut, paru-paru berkembang ke arah bawah. Udah bawah berkembang, atas berkembang, kapasitasnya tambah besar. Belum lagi kalau ke bawah ya itu kayak menekan-nekan karena nanti juga waktu body stretching itu akan disarankan nafas perut, jadi semuanya akan kepake. Ya, nafas, dada, Ya orang tertentu lebih nyaman, terutama yang protein gendut atau habis makan. Kayak begini, jam tadi kita mulai jam, misalnya jam 9. Setengah delapan baru makan, nafas perut, ya, nggak enak deh. Pelambung lagi ada isinya, ditekan-tekan gitu ya, nafas dada aja, jadi kita bisa pilih-pilih ya. Pak yang bagus tarik pakai hidung Lepas Kalau bimbof, lepasnya bulut. ya Nanti yang soal hidung Metode 3 ya, Kalau bimbo ini buang mulut aja push, Supaya cepat Kenapa? Kalau buangnya banyak, ini paru-paru Buangnya banyak, nariknya bisa banyak Karena paru-paru kan volume Misalnya ini, saya kosongin dulu ya Saya bisa isi banyak Kalau saya kosongin sedikit Ya cuma diisi sedikit Makanya metode bimbof itu nariknya kuat-kuat supaya nariknya bisa kuat mana bisa kuat kalau yang dibuang sedikit ini cuma dibuang sedikit ya nggak, diisi, nggak bisa diisi penuh jadi pakai teori volume paru-paru buang habis are nanti ada yang metode lewat hidung mulut ditutup tersenyum buangnya pelan-pelan kayak berdesis ada ya nanti ada ada beda metode beda kegunaan tapi metode vimfok ini tarik hidung buang mulut, tarik hidung buang mulut sampai termasuk vimfok dua, satu dan dua, tarik, puh, puh, gitu ya. Kenapa? Supaya oksigennya masuk, saturasi naik. Nanti yang buangnya lewat hidung metode yang lain, coba pasangannya seoksi oksimeter gitu ya. Kalau yang enggak olah nafas 99 ya tentu jadi 100 tapi kalau yang misalnya sebelumnya 94, 95, 96 ketahuan tuh cuma pentok 97 enggak bisa 100. bimbo bisa 100. Jadi emang ini kuat sekali dalam menaikkan pH dan saturasi. Kenapa? Narenya aja kalau perlu nih sampai ya sampai masuk ke dalam kayak bergetar gitu, gringingen, gringingen. Nah, jadi kalau ini gringingen atau satu lagi apa? ngantuk. Makanya, yang minum obat tidur pun lepas obat. Gerd sembuh, udah pasti saturasi 100% persen. Gimana gak sembuh yang namanya GERD atau asam lambung? Yang karena apa? Akali asam lambung kan asem, GERD kan asam, dilawan sama alkali, sembuh gitu ya. Makanya, kalau ada anggota grup yang masih awal loh masih nanya, kan bisa sembuh, ya berarti selama ini enggak baca grup tuh ketinggalan. tadi ada yang ketinggalan, udah ikut baru lagi grup lima puluh, padahal dia udah di grup tujuh belas atau apa. selama ini nggak perhatiin grup berarti. jadi kalau buang nafas harus dibuang sampai kosong, nggak, ya Anda begini, tarik nafas, buang, kosong, nggak, masih bisa disambung. Sampai kosong itu waktu nanti, metode dua pas mau tahan nafas itu buang sampai kosong gitu ya, ya nggak kosong juga pasti. Walaupun kenapa sampai kosong supaya hipoksia? Kalau nggak pakai kosong ya nggak apa-apa, tapi nanti saturasi enggak turun-turun, supaya sembilan puluh karena kita mau 60 puluh, mau lima gitu ya, supaya apa hemoglobin naik, supaya apa protein nanti ada namanya satu videonya ya itu untuk membunuh sel kanker itu diproduksi jadi banyak hal yang terjadi sebenarnya dengan tip 2 tapi itu harus hipoksia namanya terapi hipoksia kalau buangnya nggak habis nggak bisa hipoksia tapi metode satu nggak ada hipoksia ya buang habis buangnya banyak nariknya banyak buangnya dikit nggak bisa narik banyak Pak saya nafas tarik nafas kok nggak bisa yang pelan-pelan tadi -pelan nggak bisa buah detik, ya paru-paru dibuang dikit mana bisa narik banyak buang banyak baru bisa tarik banyak, buang banyak baru bisa tarik banyak, baru saturasi naik dan tubuhnya alkali gitu ya. Buangnya nggak banyak, nariknya nggak banyak, nariknya nggak banyak, ya saturasi nggak naik-naik atau ph nggak naik-naik. Pak ph saya kok dari enam cuma enam setengah. Coba buangnya lebih banyak, tariknya lebih banyak, pentok itu 100, gitu ya saturasinya, baru ph-nya juga pentok gitu ya. Jadi mesti buangnya memang sampai banyak gitu ya paling tidak ya lebih lebih pelan sedikit nggak apa apa ya tapi nanti metode 3 lain lagi sama sekali beda gaya sama sekali tunggu aja kalau yang belum ikut sampai metode tiga empat lima enam sampai tujuh ya tunggu saja tapi sekarang ini ikutin aja metodenya -Wim Hof apakah rasa dingin ketika tahan nafas sangat bi eh, kalau terasa ya nggak masalah ya ada orang yang bisa terasa begitu nggak masalah Ya, kesemutan itu biasa ngantuk, apalagi segera tidur aja. Kalau mau, mau, mau tidur, tuh udah orang nafas. Metode satu ini udah pasti menguap aja deh, menguap, menguap. Selesai, segera tidur gitu ya. Selamat tinggal, apa namanya, obat tidur itu paling efektif sekali. Rasa dingin ketika tahan nafas, oke, okay, tanah, bas, nanti bas, nanti aja pas metode 2. Ya. Metode 2 kita pakai tahan nafas, metode satu enggak pakai, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, 200 kali. ya Saya lihat pertanyaan yang berhubungan dengan metode itu sudah selesai, oke, okay, kita sampai jumpa nanti hari, ya, kalau mau ikut minggu malam juga boleh, mau ikut Senin malam juga boleh, yaitu grup catanya lain, ya. Kalau nggak mengantuk, ya nggak apa-apa juga, ya. Ada orang yang <gantuk> yang geringen banyak ngantuk banyak nggak ngantuk nggak geringin, ya nanti coba ya ngantuk, nanti tunggu metode biskuit ya mungkin ada yang cocok sama Bisky Breathing baru ngantuk. Kemarin itu yang di grup grup diabetes ya salah satu mentor ibu dokter Mira, mungkin selama ini gak ikut latihan atau belum pernah belajar begitu dia belajar Bisky Breathing, waduh, pacar saya tidur kayak kebun Orang diabet kalau gulanya di atas 150 pasti malam kencing melulu gitu ya. Makanya pH naik, gula turun, udah kencing juga paling banyak sekali lah malam hari gitu ya. Sokor, nggak usah. Tidur jam 10, bangun jam 5. Blek gitu ya, nikmat. Jam bangun jam tidur jam 10, bangun jam 5, 7 jam sehat ya. Jangan bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi gitu ya, jangan ya. ya nanti pasti bisa, tidur di trip bisa nanti kan ada pelajaran juga soal deep sleep belum pakai pelajaran deep sleep aja dari olah nafas sudah penyanyi sembuh gitu ya sehingga nanti kalau nggak sembuh dengan senjata ini ada senjata lagi teorinya deep sleep diperdalam cara-cara untuk bisa tidur ya dulu saya panggil dokter tuh dokter tidur Pak Andreas Saharja Pak Andreas Rasaja yaitu juga dokter tidur Indonesia itu tapi saya kalau deep sleep bisa ngajar sendiri udah praktek udah pengalaman tapi kadang-kadang saya panggil juga dia dia teman juga jadi Teman-teman gitu saya bisa dapatkan, nggak eh, usah bayar. <laughs> Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa. Nanti infonya di WA Group ya, kapan ada ada olah nafas.